Mari berjalan, mari berjalan, mari berjalan. Wow, apa ini teman-teman? Wow, oh ya teman-teman. Sebelumnya kembali lagi dengan channel si keren boy teman-teman. Wow, ini ada apa ya teman-teman? Nampaknya ada air dan ini ada wadah menutupi sangat kotor ya teman-teman. Hmm, Ini sepertinya mainan deh ya, teman-teman. Dan kita sudah disediakan air teman-teman Wow mari kita buka teman-teman Apa ini teman-teman Teman-teman sudah siap membuka teman-teman Satu Dua Eh buka nggak teman-teman Buka nggak ya Buka aja deh teman-teman Wow mainan teman-teman Wow ada mainan berwarna merah teman-teman Sangat kotor teman-teman Wow, kita diberi tugas untuk membersihkan mainan ini kayaknya teman-teman. Wow. Lihat teman-teman. Wah. Wow, kotor banget teman-teman. Ih. Mari kita bersihkan langsung ya teman-teman. Wow. Kita mulai dari yang mana teman-teman? Blasing ya teman-teman. Wow. Wow. Kita bersihkan saja teman-teman. Oh. Wow. Lihat teman-teman. Wow, sangat ganteng. Ini adalah jenis dinosaurus. Kita sudah satu ya, teman-teman. Mari kita taruh sini saja, teman-teman dan selanjutnya wow wow sudah bersih teman-teman nah oke sudah teman-teman kita masukin wow selanjutnya wah nah ini dia teman-teman ini ada tipe dinosaurus Baby. wow selanjutnya teman-teman wow uh, sangat kotor teman-teman Lihat teman-teman Ini ada tipe Dinosaurus Oke teman-teman Sudah bersih Kita sudah dapat empat ekor Teman-teman Dan selanjutnya Wow Berwarna kuning Teman-teman Wow Oke, okay, teman-teman. Ini kita jump teman-teman. Wow, ini adalah tipe dinosaurus. Wow, kita selanjutnya, teman-teman. Wow, ada dua lagi, teman-teman. Lihat, sangat kotor, teman-teman. Wow, oke, okay, kita mulai saja pencucian selanjutnya. Wow. Oke okay, teman-teman, lihat ini apa ini teman-teman. Wow, ini adalah tipe dinosaurus. Oke okay, teman-teman, sudah. Dan yang terakhir teman-teman. Wow. Lihat teman-teman. Oke, okay, sangat kotor, teman-teman. Wah, wow. berwarna putih, teman-teman. Wow, ini adalah tipe dinosaurus yang terakhir, teman-teman. Durinya sangat tajam teman-teman. Lu lihat, wow, ups. Lihat teman-teman, wow, sudah selesai teman-teman. Kita sudah mendapatkan tujuh ekor hewan dinosaurus teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini, terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.